Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimana pun anda berada kembali di FATV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru dan pastinya vitamin bahagia Sore hari ini langsung dari Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Baiklah prasahabat, seluruh dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di sore hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan Alsupan Vitamin Sore hari ini langsung dari Papa Rizky Bilar Di laman akun Instagram pribadi miliknya Satu jam yang lalu, prasahabat yang memposting foto cute dan keren Bersama Abang Fatih Dua-duanya memakai kacamata hitam Masya Allah banget ya, apalagi tambah gaya rambut barunya Papa Bilar Yang semakin kece, Masya Allah luar biasa dan kita juga persahabat ya tentunya dibikin happy banget karena hari ini mendapatkan asupan vitamin yang sangat luar biasa dari idola kita langsung Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar Foto bareng adik paling bontot katanya tuh, aduh ada aja nih kelakuan nih ya Papa Bilar bikin ketawa ngakak aja dengan tentunya kelakuannya Papa Bilar Masya Allah dan gaya BBL memang semakin kece luar biasa di postingan ini pun tentunya persahabat banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari sahabat-sahabat terdekatnya Papa Bilar kita simak dari TV Karlina yang ikut menanggapi Kece abis kata Tefitri Carlina Luar biasa Ada juga persahabat ya dari Bang Adi Sky Mengatakan di kalimat komentar Tungguin Sky Junior ya L Masya Allah banget ya ditungguin pastinya nih Oleh Abang L Sky Junior mudah-mudahan secepatnya ya Bang Adi Sky menemukan tentunya pasangan hidup Dan pastinya bakal ada Temen bestinya Dari Abang Fati. Dan kita lihat juga persahabat ya Komentar selanjutnya ini diberikan dari laman akun Instagram Bang Afdal Yusman. Ikut juga menanggapi, opah, kata Bang Afdal. Luar biasa banget ya. Bukan hanya Bang Afdal juga, ternyata Giorgino Abraham pun ikut menanggapi celananya robek kalau membeli celana bisa cek di akun kami kak aduh ada aja nih kelakuan dari kak Giorgino juga nih persahabat ya dan kita lihat juga nih Rudy Salim kok Rudy menuliskan sebuah kalimat komentar Zain lagi ngapain katanya tuh masya allah banget ya, orang-orang terdekan ikut juga nih persahabat yang menanggapi postingan terbarunya Papa Bilar yang keren abis dan kita lihat juga persahabat Platinum Banjarmasin pun ini ikut menanggapi kata bini gua, "Lu ganteng banget Rizki Bilar Bismillah harga si kuning bisa nego." Wow, masyaallah <tuh> banget ya. Dan Bang Haris juga ikut menanggapi, "Abang El lucu amat." Bukan sekedar lucu sih Bang Haris, BBL ini tentunya menggemaskan. Si ganteng semakin hari memang semakin luar biasa lucunya. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak support dan doa yang diberikan untuk Idola kita. Berikutnya persahabat kita simak juga. Ini dongeng IGS-nya dari bunda lesti yang memvideokan papa bilar dan abang fatih persahabat dia, ya, masya Allah memang fresh banget sore hari ini kita mendapatkan asupan vitamin, semakin tentunya imun tambah naik, semakin happy dan pastinya semakin semangat untuk selalu streaming lagu-lagu dan pastinya karya-karya vlogger terbaru dari Leslar entertainment. Berikutnya, persahabat, kita mampir ke unggahan Indosiar. Indosiar ini menginfokan soal acara dangdut Akademi 5. Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Bintang dangdut baru akan segera lahir. Siapakah yang akan mengikuti jejak Lesti Kejora sebagai bintang dangdut yang lahir dari The Academy Indosiar? Masya Allah banget yang nantikan selengkapnya di Dangdut Academy 5 Indosiar. Jangan sampai lupa untuk menyaksikan acara The Academy 5 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar hari Senin tanggal 6 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, pesahabat. Mudah-mudahan, Bunda Leti menampilkan penampilan terbaiknya. Kita sebagai fans hanya bisa mendoakan, mensupport, dan mendukung apapun itu untuk idola kita. Dan pastinya bersama kita juga masih menunggu cedukan vitamin terbaru selanjutnya. Di sore hari ini jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.